Bapak Bibi mengunggah sebuah postingan persahabat ya Tepat saat ini berada di Mekah Masya Allah, Alhamdulillah Idola kesayangan sudah sampai di Mekah Mudah-mudahan ibadah umrohnya berjalan dengan lancar dan khusyuk. Komentar pun banyak sekali diberikan Tentunya komentar-komentar positif ya diantaranya dari akun Hakaniati mengatakan Masya Allah, Bismillah, La Baik Allah, Baik Semoga ibadah umrohnya Leslar Family dilancarkan Sampai selesai Amin, Ya Allah ada juga tanggapan lain dari akun Instagram Yulianto Enda mengatakan, masya Allah, kenapa lagi bayangin Papa bisa sama Bun Les menangis di sana, ya Allah, beri mereka kehidupan yang terbaik versimu, ya Allah, Amin. Begitu banyak doa-doa baik, support dan dukungan yang diberikan dari orang-orang baik juga yang sangat tulus mencintai Les Family, masya Allah. Kemudian juga persahabat kita simak, ini ada tentunya postingan video persahabat ya Cidukan atau suasana. Di Mekkah saat ini sedang tentunya diguyur hujan Masya Allah Jumat berkah mudah-mudahan barokah semuanya Ibadahnya juga diterima oleh Allah Kita yakin idola kesayangan kita akan bangkit kembali Dan akan selalu bahagia rumah tangganya Kita lihat juga persahabatan untuk selanjutnya Di sini ada postingan video juga yang diunggah oleh Riko Part Kali ini diunggah kembali atau di kembali oleh akun Fatihnya Leslar Papa Bilar ini mendoakan langsung di depan Ka'bah Buat sahabatnya Riko Fad yang akan tentunya melakukan ibadah juga Yakni akan menikah persahabatnya Ini doa terbaik dari Papa Bilar untuk Bang Riko Masya Allah mudah-mudahan diijabah ya Dan kita lihat juga Bang Rico menuliskan sebuah kalimat juga untuk Papa B Ucapan adalah doa Apalagi kalau berucap di depan Ka'bah, semoga dikobul, dilancarkan, dan dimudahkan. Amin. Terima kasih Rizki Bilar atas doa baiknya. Masya Allah. Drill, sahabat sejati banget tersahabat ya. Mendoakan untuk Bang Riko langsung di depan Ka'bah. Mudah-mudahan Bang Riko juga untuk niat baiknya dilancarkan dan dimudahkan. Amin. Untuk berikutnya persahabat kita lihat juga ada tentunya postingan dari Leslar Lux kali ini outfit yang dikenakan oleh BBL BBL persahabat ya, untuk outfitnya bukan kaleng-kaleng Ini mencapai Rp 1.566.000 Harga yang sangat luar biasa Berkah Barokah untuk rezekinya Mudah-mudahan rezeki idola kesayangan kita Bisa nular ke kita semuanya Amin Kemudian juga persahabat ada hubungan terbaru dari MRB Clothing Line Kali ini mengunggah percakapan Pesan WhatsApp bersama Papa Bi Banyak doa-doa baik Kali ini kita lihat persahabat ya Percakapan pesannya Insya Allah Bi Tadi pas mau bales ada yang nyamperin orang Indo Masya Allah Berkah Bi banyak-banyak doa buat antum dan keluarga kecil Semoga Allah berkahi dan kucurkan rahmatnya Buat keluarga antum dijauhkan dari orang-orang dengki dan iri hati Amin, Masya Allah Begitu banyak orang-orang baik Banyak orang-orang Indonesia yang nyamperin Papa Bilar Saat melaksanakan ibadah umroh Begitu banyak di luar sana orang-orang yang sangat tulus Mencintai dan mendoakan Serta mensupport keluarga Leslar Mudah-mudahan Ibadah umrahnya lancar, khusyuk dan mudah-mudahan menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya untuk Lesti, Rizky, Bilar. Kita selalu menantikan, selalu menunggu kejutan, hingga kabar-kabar baik berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar-kabar terbaru. Dan pastinya kabar-kabar spesial bahagia dari Lesti dan Bilar, tentunya. Di dalam informasi di siang ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar, bagaimana ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.